cek cek cek balik lagi bersama otong simenya seluruh hari ini kita akan review game ke Olympus. kita bawa modal 110 110000 saja semoga kita dikasih info profit kita yang mantap ya seluruh ya kita main di bet 1200 2400 lah ah, 2400 saja dulu double jenis kita coba di turbo dulu se 30 kali yang pertanyaan kita main di mana? kita main di RTP 8000 pastinya bosku kursi itu tergacor tersolid sandero jaga dunia herat di sini WD berapapun pasti dibayar lunas bosku dan cuma di sini bosku kalian bisa mengetahui rtp game yang live Lur gak kayak disitu selain ya, cuma tempelan doang kalau di rtp8000 kalian bisa lihat Lur. rtp-nya tuh live gak kayak yang lain cuma tempelan-tempelan doang disini permenit per detik itu naik sesuai dengan red gamenya sendiri jadi buat kalian semua jangan ragu cocok cocol manja di rtp8000 untuk linknya saya taruh di pin komen ya seluruh langsung gas kena aja cocok-cocok-cocok Nah, langsung gaskan aja total manja di rtp8.000 pastinya itu slot gacor tersolid sambil jaga Gue WD berapa pun pasti dibayar lunas bosku gaskan aja jangan ragu bosku untuk linknya saya taruh di pin komen ya bosku hari ini kita akan berbagi pola-pola slot gacor hari ini slot gacor hari ini hari ini enaknya tuh mainnya Olympus dos karena saya cuma bisa Olympus pastinya jadi buat kalian semua yang senang dengan game-game ini dan ingin berbagi pola ingin mengetahui pola slot gacor hari ini bisa dibantu like comment subscribe nya ya seluruh jika kalian memiliki pola slot gacor hari ini bisa bagikan di komentar seluruh biar saya coba polanya worth it atau tidak ya seluruh ya Tuh, yuk langsung saja gaskan komen-komen di bawah buat kalian semua yang punya pola-pola gitu Pola-pola Anda, alam pola, -pola, pola penghancur bandar yang mantap-mantap, wudhu, kuning dong, kuning dong, atas kuning, Wuh, kali seratus, kali seratus, koneksu lagi dong, aduh, kali seratus, satu koma satu, suruh, gurih, gurih, guri guri guri guri guri, guri, guri. 8000 nih bosku gurih, gurih, 110.000 dikasih WD 1,1 nih aduh duh, duh, duh Baru main awam Baru main sebentar Mantap Memang LTP 8000 bosku Petir-petirnya gator tenan bosku Langsung gaskan aja Cocok-cocok manja di LTP 8000 Pastinya Untuk linknya saya sematkan di link komennya Bosku langsung gaskan saja <tuh> Lumayan Lumayan kaget tadi Pas sekali 100 Gue kira kali berapa gitu petanya, udah mantap Aduh, lumayan lumayan guys loh satu satu sejuta seratus ribu bawa modalnya seratus sepuluh ribu uduh uduh uduh uduh Zeus udu, udu, udu. giga gator nih sur. langsung gaskan aja ke Olympus pastinya bosku Olympus dimana RTP delapan pastinya dong loh dan selalu saya ingatkan sebelum bermain selalu cek RTP game ya loh ya yuk skater ada isi enggak ya kita coba bantai-bantai kasih paham kasih ya manis-manis us wuduh uh, kali-kalinya enak nih terus beneran kali-kalinya tuh enak tinggal koneknya atau enggak tuh yuk konekin dulu konekin dulu dong konekin dulu dong konekin dulu dong us hmm, gendangnya dong hijaunya dong uh atas gelas kasih petir enak dong enggak mau juga anjir hijau kurang semua anjir merahnya kunyakin dong merahnya dong mantap tur kuning-kuning-kuning biru-biru biru-biru ternyata suruh kuningnya belum nah lumayan lah ya sudah tambah lah ya nah, ayo hijau kuning aduh kuningnya nanggung kuningnya turunin enggak mantap suruh petirnya dong aduh nggak mau lumayan lah ya sur 5000 kali 73536 pertama-tama aja yuk kuningnya jadiin sekalian tinggal petirnya di mana, us petirnya mana ush enggak mau petir tahu hmm. ya aduh atas ke atas makasih maka petir mantap ngumpulin tambal dulu ya seluruh tambal 9 ya, seluruh masih sempat kali lagi aduh aduh aduh, enggak mau lagi kan suruh kali 50 Anjir lagi dong pecahnya dong pecahnya lagi dong Ish. Oh uh, enggak mau turun-turun anjir 59 langkah kali 50 kok di akhir anjir enggak hmm, mau connect lagi las las last emak hmm, otak konek aduh saya enggak ada petir bangsa tuh kalau dapet tirasio tuh kalau dapetir sur sur Auto kita WD di atas 3 juta itu cuma Zeus sudah tidak berbaik hati sepertinya sur biasanya kan atas kota petir itu cuma itu tadi atas makota tuh ungu kalau nggak salah aduh nih nih nih kalau lagi gacor tuh kayak gini tuh makanya buat kalian semua pahami tanda-tanda gacornya jangan cuma main-main doang pahami ritmenya pahami intinya selalu cek sebelum bermain dulu cek RTB gamenya biar kalian tahu gamenya tuh lagi gacor atau enggak enggak asal kan gas gaskeng aja ah, surp semua aku memang kayak gitu semua aku memang beda cuma kalau RTP game itu menentukan segalanya seluruh so. makhluk tak terusur akhir aduh kacau emang seluruh Zeus di sini Zeus kacau aduh kasih yang manis-manis lagi Zeus birunya dulu mantap kuning dong kuning butsari kuning butsari aduh atas gelas kasih petir dong Zeus malas kita teruslah. Intinya buat kalian semua yang ingin berbagi pola slot gacor hari ini, info slot gacor hari ini, slot gacor hari ini, bocoran slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor hari ini, pola gacor hari ini, pola gacor silver ini, pola gacor olimpus hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor hari ini, slot hari ini pola slot gacor hari ini pola spin slot gacor hari ini pola spin Olympus hari ini pola spin gacor hari ini pola-pola mantap pembantai user ini bisa langsung sharekan aja di kolom komentar ya seluruh biar saya coba pola-pola dari kalian seluruh kita dapat free spin lagi emang siusnya lagi gacor tangan ini, cuk kalian nggak ingin coba Cuk main ke RTP 8000 bosku yuk ngupakan dulu cincin turun satu anjir malah gildang gendang, gendang, gendang, ayo, ayo dor, nggak mau, nggak mau nih petir nih biasanya nih, anjir Aduh, atas kelas apa ya? Aduh kan, udah kelihatan nggak mau petir. Aduh tuh tuh tuh tuh, tuh. Kalau, aduh malah dingin kuci mah kota gitu loh. mah lumayan mantep tuh. Aduh kuning konek, biru konek boleh. Tambal tujuh sih, selapan kali lagi ya seluruh ya. Terus kasih lagi dong. Aduh, hijaunya nanggung ungunya dulu boleh. Aduh, nggak mau juga seluruh. Unggunya jadi kan hijau jadi gitu loh mantap. Ini udah pecahnya mulai ngawur nih us nih. Mulai ngawur nih ayo kuning dulu. Birunya kurang satu itu nanggung mantap. wong atas ungu hijau dong. Itu nanggung satu bangke, bangke, bangke empat kali lagi. Enggak mau. Ayo, hijaunya dulu boleh. Oh, biru ungu boleh. Tuh, atas gelas pasir petir. Tuh, mantap sih. Enggak pecahin dong. Aduh, mau. Lumayan ya, Bro, 39 kali 18 lah ya. Tambahan-tambahan dikit ini kita bisa bikin makan makanya lumayan. Ayus, lagi, ayus. Lagi dong, ayus. kalau nih kali 20 sisa tinggal dikit lagi terus naikin 200 sana biar bisa WD 1.5 gitu kan enak terus nah itu mau anjir tapi aduh menyampe 1.51480 lagi ya seluruh ya tapi karena kita pemain pinter kita pemain pencari profit kita akhiri video pada malam hari ini gt terima kasih yang sudah menonton sampai akhir bye bye ya seluruh gas kan